Hadi, Ayo. Assalamualaikum hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini baru aja dapat nah. ya di disitu Oke kita lanjut lagi jangan lupa dukung channel ini ya dengan like subscribe dan share Oke terima kasih Oh ya ini lur baru buat Mas Bro. Baru buat damis. alhamdulillah. berangin ya, tadi ke sini ya kira enggak ada angin Wah mantap nggak ada angin Nah tanggup pesanginnya Anginnya agak kenceng semua cuacanya juga lumayanlah mendukung agak-agak mendungung cerah cerah berawan Oh, wow, dia di sana, jauh. Kita cari yang di sini aja. sini tadi kayaknya ada Bapak. Cupokan banteng mas bro, bantengnya besar besar. Eh. <tira> <tira> Amis. Aduh Asbro Gak kenal Asbro Bapun Asbro Bapun tadi Asbro Asli bapun saya berhenti masuk karena ah keren-kerennya mas bro. Di itu dia apa ah, ya masih di situ dia masih sini dia. Oh, pas lagi aduh, Gak kena, suruh aduh payah nggak kenal suruh. nggak kena kenal lagi ya allah Dua kali gak kena semua. <laughs> Cemana gue tuh ini. Ya Mas Bro, coba <gayanya> dapat satu sambaran cuma banyak atau nggak kena. Oke Selamat sore, ini juga udah sore, sudah sore, sudah makan bro. Oke jangan lupa like, subscribe dan <tuh> share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.